3 2 1 guys. Ayo kita beli es krim yuk. Cuacanya panas banget nih. Emang beli beli di mana Tini Winnie? beli di tokonya Barbie dong, Biti. Oh ya udah, kalau gitu kita ke rumahnya Jessica dulu ayo, ajakin juga Jessica. Ya udah, yuk. Tunggu ya, sini ya. Iya. Ayo Jessica, kita kesini mau beli es krim Barbie. Es krimnya ada, ada. Kalian suka yang rasa apa? Hmm, adanya rasa apa? Ada anggur, wow! Ada melon, ada stroberi. Uh? Hmm, aku mau stroberi aja deh. Ya udah. ini hmm, enak banget. Kamu mau yang rasa apa, Jessica? udah yuk, kita duduk dulu, yuk! Aduh! jatuh ya maaf ya Jessica ayo kamu duduk iya deh iya terima ya, mau kemana ayo kita gabung duduk sama uh, timi wini yuk ayo yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, ini es krimnya rasa stroberi. ini rasa anggur ayo kita nikmati bersama Yuk kita makan es krimnya yuk. Ayo. Hai, bone. Kia mau. Hmm, aku makan permen aja. Nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam. Hmm, enak banget. Itu permen apa? Ini Ini permen lolipop. Gak boleh banyak-banyak makan permen ya Emang kenapa takut sakit gigi kata siapa kata mama aku kalau sering-sering makan permen takut sakit gigi giginya nanti bolong kalau bolong dimakan ulang teman-teman ya udah deh, detekgampangku kalau sakit kan bisa ke dokter. Emang kamu kuat sama sakitnya sakit gigi. Emang kayak apa? Pokoknya sakit banget kata mama aku. Ih serem. Ya udah deh. Mulai sekarang nggak usah banyak-banyak makan pemen lagi. Ya udah makannya makan es krim aja kayak kita. Aku pilek. Oh kamu pilek, iya. Ya. Udah. ya udah deh. Aku buang dah. Ya udah deh. Ayo kita pulang aja yuk. Aku udah capek nih. Ya udah. Ayo kita pulang. Ayo <tuk tangan> <tuk tangan> Ayo, Mbak Bill. Ambil Mbak Bill, Jessica nya Mbak Bill, sama, sama Wininya. Kita pulang dulu. Mbak. Kita terbang. <tik> <tik> ya udah kita duduk aja. Bisa, mari ya, ya. sudah cuma dua iya ini berapa harganya dua ribuan ya udah ini duitnya ini duitnya sudah bayar sini dulu ke kasir bayar dulu dek ke kasir dek sini dek hmm. tip tip ya sudah makasih makasih Barbie kita pulang dulu ya eh anak-anak jangan pada pulang dong ini punya kamu udah pegang. Emang kenapa Berbi? Tuh di sini disediain mainan, ada ayunan, ada tempat duduk, ada pelasota, ada biang. Ceketelas so, non? Hah? Ceketelas so lengen lengen kaki bungyam bang. Hmm. <laughs> Ayah. Cendiki lengen. Ada Masak yang? Menyunggah. Hmm. Menyunggah.